Waktu pertama kali Kulihat dirimu hadir Rasa hati ini inginkan dirimu Tenang mendengar Suara indah menyapa Gelorannya hati ini Tak sangka Rasa ini Tak tertahan Hati ini Selalu untukmu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 Orang biasa uh, Terimalah lagu ini Dari orang biasa Tapi cintaku padamu luar biasa Aku tak punya bunga Setia tulus padamu.